Ya sini daripada channel Nurmuhn ya kan Nah jangan lupa di subscribe, di like video-videonya dan ditonton video-videonya juga guys Oke okay, langsung saja di sini yang pertama ada kejadian aneh sebelum banjir besar Kadang kita penasaran apa sih kejadian-kejadian sebelum banjir besar itu terjadi Dan mungkin ini dapat menjadi pelajaran dan juga menjadi wawasan tambahan wawasan bagi kita semua Jadi kita tengok bersama guys let's go Oke okay. beratus ikan oh oke okay. ikan puyuh naik darat di surau Tanjung Karang sebelum banjir besar Oh kenapa boleh dia pergi ke sini macam tu kan ah mesti dah datang air tuh Allahu akbar guys Ya Allah ada ikannya tuh Ini biasanya bi Biasa ikan ini Dilumpur kan guys Ya ada lumpur-lumpur Biasanya kalau ikan kayak gini nih. Tuh kan Eh kenapa dia boleh pergi keluar kan Macam tuh Allahu Akbar Ini petanda dari Allah subhanahu wa ta'ala Haiwan, haiwan tu lagi faham macam tu. Ada sesuatu yang akan terjadi tapi manusia kadang tak faham. Sebab itulah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah banyak sangat la ikan ni. Oi, banyak guys. Woi banyak banget, Allah surau Sulaiman, Tanjung Karang. Eh, guys, banyak banget loh, baru tahu apalagi lagi nih. Oh oi iya, ikan tadi masuk. Oi aku tu biar hal. Sampai susah otak sikit. Allah. kan Allah. Mesti Allah. kan kita bertanya nak ke mana la ikan ni? Kan. Kat sana ada air, kenapa dia ke atas macam tu guys? Memang kita tak akan sampailah. Allahuakbar. <laughs> Allahu Akbar banyaknya. Ajaib ajaib ajaib. Keajaiban Surau Sulaiman. Hari ini 18 Ogos 2021. Allah Akbar banyaknya ikan hiu naik. Oke di sini juga ada rekaman CCTV detik-detik air banjir mulai naik kejadian sebelum banjir besar di selangor Oh selangor nih Allah menurut pemilik rekaman CCTV ini dia dan keluarga berada dalam rumah ketika air mula banjiri kawasan halaman rumah mereka Allah ini dah, dah dah dah tak hujan kan oh. mereka hanya menyadari air tersebut apabila kendaraan jalan raya mulai bersesak karena jalan sudah Allah, kebar. ini lancar-lancar saja ini dekat sini kita tengok ada dua ekor kucing aha Oke, okay. cuaca kelihatan baik dan tidak ada siapa berduga banjir besar bakal berlaku. Betul lah guys, ini cuaca dah oke okay <San> Detik-detik air banjir mulai naik. <San> Allah. Datang air tuh Ya Allah Ya Allah Woi kucing langsung naik Ya Allah Kasiannya kucing nih Allah ayo yang satu naik juga oke okay guys kita tengok tadi yang pertama adalah kejadian aneh sebelum banjir itu tadi uh, di bulan Agustus dan ini adalah rekaman CCTV detik-detik air banjir mulai naik dan so itu membuat kita macam ya Allah guys betul lah kalau kita memang record kan terekam macam tu dalam CCTV itu Allahuakbar kita tak akan menyangka lah dengan cuaca yang sangat-sangat baik tuh dengan cuaca yang sangat-sangat baik dan macam tak hujan juga tiba-tiba aja Allah Air datang guys, memang sikit lah tipis tapi lepas tu tak sangka lah banjir tu, wah tinggi sangat tau. Allahu Akbar, la ilah ilallah Allah Akbar. Ya Allah, tak tahulah saya nak cakap apa sebab, oh teruk sangat dah. Allah Akbar ya Allah. Macam mana dikala tu perasaan daripada saudara saudara. Dapat pelajaran Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sayangkan dekat kita Sayang kepada kita Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menguji kita Kalau Allah sayang kepada kita Maka Allah akan menguji kita Tapi semoga kita diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun kondisi kita Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan senang Dan Allah akan menyayangi kita InsyaAllah Okey guys Mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan bagi kita semua Dan juga kita semakin sadar Kedepannya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mengawasi kita Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji kita Jika Allah subhanahu wa ta'ala sayang Kepada kita Tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita Itu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Atap kepada kita Memberikan Allahu Akbar ya bencana Dan lain sebagainya macam itu Maka daripada itu marilah kita kuatkan iman karena insyaallah sekarang ini dah akhir zaman tak tahulah kita nak buat apa kita berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu taala berada di jalan Allah Subhanahu wa taala terima kasih dah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh